Gerah, gerah, gerah, ku berkeringat Lari, lari, lari, lari, jika kau pergi berlari Gerah, gerah, gerah, gerah, kau kan berkeringat Masih berputar